Saya Fulan bin Fulan Sekarang sudah terjadi banyak tanda-tanda kiamat kecil Apakah antara tanda-tanda kiamat besar dan amalan yang boleh Di antara tanda kiamat besar datangnya Al-Mahdi Datangnya Al-Masih Dajjal Turunnya Isa Al-Masih Keluarnya binatang yang berbicara kepada manusia Terbitnya matahari dari barat Tanda-tanda besar. Kita tidak disuruh mencari-cari, menunggu-nunggu, menengok nengok Allah Ta'ala bagi tahu itu, Nabi bagi tahu itu supaya kita siap-siap. Kalau kita diberitahu, kamu akan mati. Abdul Samad, kamu akan mati. Bukan saya nak cari-cari bila saya mati. Lalu kemudian saya datang ke doktor. Doktor, tolong cek jantung saya kira-kira tahun berapa saya mati. Bukan. Bila kita diberitahu kamu akan mati, maka yang perlu kita siapkan adalah bekal untuk maka. Mati. Begitu juga dengan kiamat ini, dunia akan kiamat. Bukan kita cari tahu bila kiamat akan terjadi, tapi maknanya kita siapkan bawa rumah kita yang besar akan hancur, bawa kereta kita yang cantik akan hancur, bawa kita pun akan hancur dimakan cacing tanah. Maka siapkanlah bekal untuk menghadap hari kiamat. Itu maknanya. Yasaluna kaanisaaatayya namur saha. Mereka bertanya kepadamu bila hari kiamat. Kul lah yang alamuhailahu yang tahu hanya Allah sahaja. Manakala Nabi sedang sampaikan tazkirah Ada seorang bertanya Ya Rasulullah mata Matasah Bila terjadi hari kiamat Nabi tak ada jawab Nabi tanya balik Ma'adatelaha Nabi tak jawab Ma'adatelaha Apa yang kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat itu Apa jawab dia Hubbullah warasul, rasul warasulih. Aku cinta kepada Allah dan Rasulullah Kata Nabi SAW Cintamu kepada Allah dan Rasulullah SAW Sudah menyelamatkanmu maka yang perlu dari pertanyaan jamaah kepada Nabi itu menunjukkan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat Ustaz Abdul Somad saya nak bertanya kita akan jumpa bulan Rajab dan Syaban puasa sunan apa saja yang dikerjakan di bulan Rajab dan Syaban dalam hadis dikatakan salasun mutawaliyatun Inna fi jumlah bulan ada 12 minha haram jazakallahu khairan minha hurum. ada 4 bulan Arab 4 bulan Arab maknanya 4 bulan mulia kita disuruh beribadah ibadah yang paling elok adalah puasa sunat apa 4 bulan Arab itu Salasun mutawaliyatun tiga bulan berturut berterusan, tiga bulan Muharram Zulqadah Zulhijjah Muharram Wabayna Jumada, wa Syaban Ada satu bulan bersendirian Dia terletak antara bulan Jumada dan Syaban Itulah dia bulan Rajab Jadi nanti kalau ada orang banyak berpuasa bulan Rajab Apa dalil awak puasa bulan Rajab? Karena bulan Haram Bulan Haram bulan mulia di bulan mulia paling bagus beramal yang mulia. Apa amal yang mulia? Puasa sunnah bulan Syaban. Nabi paling banyak puasa selepas Ramadan adalah Syaban. Jadi, kalau kita buat yang paling tinggi adalah Ramadan di bawah Ramadan Syaban, di bawah Syaban bulan Haram paling tinggi Ramadan di bawah Ramadan Syaban, di bawah Syaban itulah dia bulan Haram, Muharram Zulkonda zulhijjah rajab nah, inilah puasa-puasa sunat sampai sampai puasa bulan sya'ban itu apa kata Aisyah radhiyallahu anha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu kullahu nabi pernah melaksanakan puasa bulan sya'ban itu kullahu tapi bukan tiap-tiap tahun bukan maknanya tiap tahun nabi bulan puasa sya'ban itu full satu bulan tidak makna kullahu muadzamahu sebagian besarnya makna kullahu pernah satu bulan sya'ban dia puasa full tapi tidak tiap tahun oleh sebab itu, banyak-banyak puasa sunat ini elok. Banyak sekarang orang puasa. Tapi bukan lillahi ta'ala. Puasa, nama itu sawamah adzim, dayat. Ah, niatnya takkan Allah. Berniat puasa kerana Allah dietnya dapat. Berniat diet Allah tak dapat. Oleh sebab itu, maka luruskan niat. Innamal a'malu bin niat.